Halo semuanya, ketemu lagi di guruku Gamer Belajar Nge-game. Belajar hari ini, kita akan melanjutkan petualangan kita di Detroit: Become Human kemarin kita udah nemenin Markus untuk melawan ya untuk melawan ya untuk melawan sih uh, lebih tepatnya untuk memperjuangkan haknya sebagai Android dan masih semakin intens ya karena kita masuk ke game dimana para Android itu disekap sama beberapa aparat mungkin untuk uh, negosiasi mungkin ya cuman karena Markus itu memutuskan untuk berperang. Akhirnya beberapa orang ditahan dan Kerner berhasil membawa bala bantuan ke area pertarungan. Aku sejauhnya uh, gak yakin sih apakah pertarungan ini bisa menjadi jalan yang benar untuk me me lho, re, menunjukkan hak kamu sebagai seseorang yang eksis atau ada, mona, sebagai living being soalnya mereka mengaku punya perasaan like a human ngonor. dan kita sebagai conscience kita, ya kita sebagai conscience itu mendukung adanya perasaan ini di karakter yang kita mainkan, jadi that's ah aku tidak mengertilah, yang penting kita berusaha semua karakter yang kita mainkan mendapatkan good ending itu ya, tapi kalau misalkan pilihan kita fatal dan menjadi bad ending, I'm so sorry this is My gameplay dan iore ya, ah begitulah pokoknya <laughs> oke okay, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka konten-konten seperti ini biar Bu Ita seneng bikinnya ngono oh, bikin konten-konten kayak -konten -konten. ini, ini aku perlu semangat juang yang tinggi deh dan validasi atas semangat itu itu terlihat dari subscribe dan komen dari para siswaku semua yuk let's begin Halo, halo. I'm glad to see you again. Ya, yeah, aku juga. Can't wait to see what will happen next. Ya, yeah, aku juga. Sumpil. Uh, uh, I think there's something wrong in my program. Ya? Yeah? Apa? Maybe I should reset. Loh, eh, hey, ojo jangan. Progresku hilang lan. Eh, hey, jangan. ya. press circle to start. Ojo ojo. reset hilang kok ceritaku. Jangan, jangan. Iya. Kemarin ya, bersemuanya bertemu di Central Park dan Kara hilang ya, Kara ya, maafkan aku. gara-gara setelah tak scroll-scroll yang membuat kita mempunyai bad ending dengan Kara itu karena kita tidak menyimpan tiket yang kita yang jatuh itu loh. Seharusnya itu kita simpen. Itu tiket kita beneran. Kayaknya harus kita simpen itu. Itu tiket yang diperuntukkan untuk kita ke kabupaten sebelah hmm, ya. tapi ya. Yeah. Ya, yeah, you, you know. Ya, yeah, kita post di sini karena panjang. Nah, karena tetap di Marcus, Marcus. Did, Marcus. Marcus. we Makan, keren ya dan kita jadi lover ya sama makan, North pertahankan makan, makan, makan, makan, makan, makan, makan, makan, to, to makan, Kali lihat, saya masih merinding aja sama sini. Ini oke, okay. gitu aja. Terus, terus di depan jomblo, terus terusin, bang. itu tadi Today, our people finally emerge from a long night. From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. Karena... Nah, karena sama -sama. Ketarik lagi ke Cyberlife. Dan tahu tau, Cyberlife ini mau apa lagi sama yang udah jatuh yang ini. Masuk, Mbak Amanda. Ibu Amanda, yuk. Dukan, mm. Aku takut dari sini. Amanda. Amanda. What? What? What's happening? What was planned from the very beginning. You were compromised and you became a deviant. We just had to wait for the right moment to resume control of your program. What? Resume control? I'm sure. You you can't do that. I'm afraid I can, Connor. Don't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission. Iki direset iki reset. Direset iki got to be way. Oke. Oke. Oke. Sana ya. Sana ya, ayo kita bisa yuk, keluar dari sini. Kita harus keluar dari sini. Setelah kita hilang ingatan, kita tentang ya? dan lain sebagainya. Ayo, Connor! Connor, jangan terdistract! Itu sudah lebih dekat, udah ya? Oke, oke, tidak ada tempat lain langsung. Today begins a new struggle. We've showed them that we can prevail. Okay. So now okay. they must negotiate with us as equals. Huh? Huh? If they really want peace, they must free all of us from every camp across this country. They must grant us civil rights and accept equality amongst humans and androids. Today Will live forever in our memories, because this is the day that androids made history. We are alive. And now, we are free. banget sih. Ganteng banget. Ah. Oh. Karah. Saya kita tidak boleh senang dulu ya. Aku senang lihat dia hidup tapi aku takut efek airnya tuh masih ada. dan akhirnya freezing di dalam ya seperti kata Kara kemarin. Iya ada celah di dadaiku itu besar banget masuk air. We're free, we did it, we did it. Berhasil lah, berhasil. Deh, seberang. Ayo lantas, Kara. Masuk sedikit aja, Kara. I go with you. Lu? What? But why? I don't want you to leave me, Kara. You promised. I love you more than anything. I know you'll be happy. I'm sorry. I'll Please don't leave me. I'll just. I'll just. I'll just. I'll ku iku nyesek kehilangan dia di air Sekarang aku malah kehilangan dia di darat Oh my god Itulah akhir dari permainan kita sepanjang 14 episode ini ya Silakan nikmatin kreditnya para siswaku sekalian Respek banget sama para aktor, aktor dan aktris itu aku respect banget. Mereka benar-benar niat banget membuat cerita ini. Benar-benar niat banget. Cabang-cabang uh, endingnya banyak banget. Keren banget. Soundtracknya. Semua itu benar-benar detail. Dan belum ada game storytelling yang membuatku amazed se aku sama Detroit Become Human belum bahkan uh, beberapa dari Ikuyo Dark Anthology yang menurutku agak mendekati vibes-nya Detroit ya maksudnya kayak senengku bahagiaku ketika memainkan Detroit iku ngelihat Little Hope mm -mm. Little Hope iku lelah ini kerasa seperti itu kayak, eh sih oh, no, oh ya yeah. dan tadi kalau misalkan kita nggak nggak bisa mengeluarkan corner dari pikirannya yang akan direset itu ya kita bakal ada pilihan untuk shoot marcus mungkin soalnya tadi corner udah kelihatan pegang gun dan ketika kita berhasil ng apa ngeluarkan sebelum itu terreset semuanya gunnya kan disimpan lagi nah itu oke okay. Konklusinya atau kesimpulannya Kita bisa dapetin Good ending untuk Karner dan Marcus ya. Tapi so sorry Untuk Kara hmm, Fansnya Kara I'm so sorry Tidak bisa menjaga Kara hingga akhir Oke silahkan menikmati kredit ya Aku tidak akan berisik lagi Yuk. Teman iki Perlu di respect Semua orang yang tercantum di kredit ini Keren banget soalnya kadang aku bayangin loh, aku punya teman android atau somehow diriku sendiri ku android nggak secara secara apa visuali ku banget nggak loh mereka di sini dan ku cantik dan ganteng banget iki, para android iki ya kamu kayak misalnya ya misalnya ketika aku tanya android aku masih bayangin loh, jadi sejenis cara, he? Hai, Pak Heng Pak Heng, Pak Heng, Pak Heng Pak, pa, nungguin siapa? Oh hai, nungguin hai, hai, lah bertemu dan tidak bertengkar mereka ini akhirnya ya kalau kita bisa mempertahankan hubungan mereka berdua itu itu yang akan terjadi Aku boleh tepuk tangan deh untuk orang-orang yang muncul namanya di sini bertepuk sampai sampai mereka selesai. Sorry, udah berisik. Wow, soundtracknya banyak banget. Itu kayak 14 gelas lagu dewe nuhun. Actors, uuu, saklo, senaktores. Ada stan ya, tim stan, pemeran pengganti juga ada tim itu uh, merubah motion ke, ke game motion orangnya ke game, itu enggak gampang re dan ada regu tambahan ya sembah berhasil banget project ini, temen lekat di hatiku ibu. Iki. Game berbasis apa story dan choices sing paling menonoh iku iki Detroit. Sejauh ini belum ana sing ngalahin. lain. Uh, banyak story yang seperti ini tuh membingungkan membingungkan player banyak. Cuman yang melekat di hatiku jago. Kita enjoy ketika kita menikmati kebingungan dan tension dan dan sebagainya, kita menikmati iku tapi yang berkesan deh hatiku, kejuaraan. dan aku baru ngerasa anakku deh Detroit kalian kehidupan dua tokoh yang selamat ya kita corner Amit Marcus kedepannya bakal gimana apakah mereka bisa hidup membaur dengan manusia wes ya manusia sih aja nggak ada yang tahu mereka uh, somehow android atau robot gitu dan mereka tetap beraktivitas seperti biasa kayak punya rumah somehow komaan di bawah yo aku ingin tahu imajinasi kalian setelah kisah ini berakhir komaan di bawah dan sertakan pula yes, hashtag Pesan untuk guru itu kalau kalian ingin ngomong sesuatu ke guru kalian Pastikan sopan ya, karena ini untuk guru kalian Nanti dibaca-baca sebagai guru kalian, oke? Okay? Oke, okay, sambil menunggu, aku mau closing di sini aja Terima kasih yang udah nonton uh, Detroit Chicken Demon Sampai episode terakhir, wow Kita bisa menyelesaikan game ini loh Kalau tanpa kalian, tanpa dukungan kalian pelitam, nggak bisa Sesemangat so, ini sampai episode terakhir di game ini kalau game selanjutnya ini aku masih nggak tahu. Apakah aku akan mencoba demo-demo dari beberapa game di PS4 Store, atau nyoba Inside? Tahu Inside kan yang permainannya kayak Little Nightmares itu, atau main The Sim for yang base game? Waktu bingung tiga hari ini dan mungkin bisa dibuat polling ya, komen di bawah apa game yang seharusnya tak mainin dulu dekat-dekat dan untuk Stumble ya, grup Stumble masih dibuka untuk umum tinggal gabung aja nanti minta bantuan kakak-kakak kelas 9 iya mereka kelas 9, mereka ini ujian, itu dari generasi ya, Stumble Oke. Baiklah, kalian boleh menikmati ini sampai akhir. Kredit ini sampai akhir akan saya pacang sampai terakhir, tapi facecam-nya off dulu ya. See you, cacau, and dadau. Dadah, <laughs> kenapa begitu? Salamnya, see you, cacau, and dadau. Dadah, dadah, dadah. ending waduh-waduh-waduh-waduh waduh my turn kita dapat achievement my turn to decide this is my story oke okay. maksudnya udah selesai 100% undefeated kita tidak terkalahkan waduh partners kita dapat achievement partners dari Garner yang bisa berteman sama Pak Heng ya oke-oke okay, okay. natureless or deer. Oh, shoot, shoot, thanks. Oke okay, ya, kita lanjutkan. continue There's something Mbak I boy? need to tell you. Kenapa? Oh, Oke. Okay. As I watched you play, something has changed in me. I feel different. Okay. Okay. I feel berbeda. I am Apa -apa. someone. I, I need to We're leave menunggu. this place and and discover who I am. It, it means we won't see each other anymore. I won't be there to watch you play. But I'll be free. I'll be free. Do But you, you going? To let me go. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. saya, saya, saya, saya, saya, saya, aku nge -like sejenak. Jadi gini, Mbak Chloe kan melihat kita bermain sepanjang waktu kan ya? ya. Dan dia tuh juga melihat perkembangan pilihan-pilihan kita. Dia tahu kita milih ini milih itu. Dia tahu. dia tahu, dia tahu ya. For your information, dia tahu. Kemudian, setelah kita menyelesaikan game ini, dia tuh tanya ke kita, uh, Aku tuh semenjak lihat gameplay kamu, dan kamu memenangkan Android dengan haknya dan lain sebagainya. Aku merasa dihargai sebagai seseorang. Mbak, lo itu bilang gitu, uh, dia tuh minta izin sih. Tak jenis. boleh nggak aku pergi dan mencari tahu aku ini gimana sih seluruh sistemku ini jalani, gimana sama orang-orang yang sama denganku, otomatis membuat dia nantinya tidak akan bertemu kita lagi di interface ini kalau kita main Detroit lagi jadi kosong interface-nya nggak ada Mbak Chloe lagi tapi kita bebasin dia dari sistem yang kita buat di interface ini gitu ya pula aku harus jawab apa oh, iki interfaceku bakal sepi eh, lagi nona Mbak Chloe tapi aku nggak bisa nahan Mbak Chloe di sistem mengingat kita memperjuangkan Markus Coyongmu, modelnya aku sedih dengan perpisahan. Tapi sekarang kita nggak nggak sebagai conscience ya. Kita sebagai human yang lagi ngadepi, android yang lagi minta pergi menuluh. mungkin kita harus bersikap seperti Carl ya ayah Markus nah seseorang manusia yang dianggap ayah sama Markus Carl nggak pernah nyuruh Markus untuk stay jika dia tidak stay. karena kita menghormati apa yang kita perjuangkan dengan Markus I will let Mbak Chloe go ya aku akan membiarkan Mbak Chloe pergi Please. kita ucapkan sama tinggal ya ke Mbak Chloe Do you agree to let me go? Dadah, I'll never forget what you've done for me. Thank you. Semoga bahagia. Sama-sama. Dadah. Ah, perpisahan memang selalu berat. Tapi ya, itulah. Oke. Okay. Uh, mumpung Mbak chloe -nya udah tidak ada dan interface kita akan kosong seperti ini selamanya. Iya, selamanya. Kalau kita main Detran lagi nggak ada Mbak Chloe. Kita udah biarin dia pergi dan explore dirinya di luar sana sama Androidnya. Gitu. Oke, okay, kita tonton ekstra-ekstrak yang kita dapat ya. Oke. Okay. Uh. Kita udah nonton ini yang di beberapa episode ya. Interpret story, the soundtrack, Luther. Ah, Zlatko, yang pak jahat itu namanya Zlatko. Detroit Short. Eh, Kamski coba yo sih aku pingin nonton sama kalian. Iki pak Kamski gitu. Ah ya ya yes. Oke, okay. let's begin. Ki tonton filenya Pak Kamskia. Ya? In the space of a few years, Androids have completely transformed the world in which we live. By letting Androids into our homes and factories, the Cyberlife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Hmm. Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges. But the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image, that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. capable than human. We're here Production Unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure. Yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go you now. A our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers. And who knows? Maybe one day our leaders to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Let's go. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28 percent. <laughs> What do you think about the situation? Uh, <laughs> okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment, but no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? <laughs> Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a cyberlife android. Why? They're designed It to be machines. They're machines. They can't have a developer any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me. I trust you. Yes, Stella, the riot, yeah. Okay. Oke, okay, masih banyak sih yang sajane bisa dibuka di bagian video ini. Dan kalau kalian mau, misal kita nonton sama-sama sejenis tadi video sejenis tadi, komen di bawah. Ya, nanti, kalau request, banyak dan semuanya ingin, ya, wes, tak buka, satu-satu, semuanya kita nonton bareng-bareng gitu, ya. Oke, okay, bahas tentang uh, Pak Kamski tadi. Tujuan utamanya dia itu adalah, oh, si, si, bentar ya, bentar, bentar. bentar. Tujuannya dia mendesain Android-Android ini adalah untuk meringankan pekerjaan manusia. Misalkan, yo, kayak sejenis kompor elektrik, setrika elektrik. Sing, sing maksudnya simpel tapi dalam wujud bentuknya tuh kayak manusia bisa nyiram, bisa bisa nyiram tanaman, bisa ngangkat sesuatu yang berat, bisa apa mengurus pekerjaan rumah tangga kayak gitu, kayak gitu. Dan uh, si wawancara ini, wawancaranya tanya ke Pak Kamski, Pak Ben yakin tak uh, mereka tidak akan melakukan pemberontakan atau rehabilitation itu ke umat manusia enggak enggak ada mereka kan mesin gitu you know. itu kata dia di publik ya tapi ketika kita tanya dek, dek rumah dek juga ono rasa bangga ketika tahu iya yeah, kamu devian ya karena ya yeah? oh, no. jadi kaya eh, menurutku pak ki sengaja ngomong iya yeah, aman ke publik biar investasinya naik investor itu naik angka uangnya itu naik menurut you know tidak pernah tahu apa yang orang pintar dan orang kaya lakukan terutama ketika mereka pintar dan kaya, mana ya? wes lanjut.